kehancuran mulai menyebar pada tingkat yang menakutkan di gurun di bawah ini. Setelah itu, tanah hitam yang awalnya gelap mulai berubah layu menjadi kuning. Jelas, ketika Lindong mengeksekusi Great Desolation Scripture sekarang, itu tidak lagi hanya untuk tujuan menyerap energi di permukaan tanah. Alih-alih, dia bisa mencapai jauh di bawah tanah, sebelum dia mengambil seluruh energi di dalam tanah, seperti ikan paus yang mengisap air. Aroma kehancuran yang menyebar dari dalam tanah, sebelum akhirnya menyebar sejauh 30.000 mil. Jika seseorang melihat dari atas, sepertinya seluruh padang pasir terpengaruh. Tanah bergetar terus-menerus saat gelombang energi dipancarkan. Akhirnya, mereka berkumpul bersama dan mengalir menuju lindung. Sementara itu, semua orang bisa mendeteksi betapa menakutkan energi yang terkandung di dalamnya. Lindung menatap adegan ini sebelum dengan lembut menghela nafas. Namun mata hitamnya yang gelap tetap setenang air. Segera setelah itu, dia tersenyum tipis. Ini tidak cukup, meskipun area efeknya hampir mencapai batasnya. Ini bukan aspek yang paling menakutkan dari kitab penghancuran besar. Kesedihan tidak berusaha dengan paksa melepaskan semua kehidupan. Bahkan, benih harapan akan selalu tetap dalam kesedihan. Terlebih lagi. Ketika musim semi tiba, benih-benih tersembunyi akan meledak dan tempat itu akan menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Kehancuran dapat menyebabkan kelahiran kembali. Pemahaman singkat ini mulai menyebar dalam hati Lindong. Setelah itu, setiap ahli di sekitar tiba-tiba menyadari bahwa energi liar dan keras yang mengalir di tanah tiba-tiba menjadi lebih lembut. Selanjutnya, mereka segera menyadari bahwa bintik-bintik hijau zamrud telah muncul di tanah kuning layu. Bahkan, mereka adalah kecambah kecil dan mereka mulai tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan, sebelum seluruh tempat ditutupi dengan rumput. Dalam waktu kurang dari 10 napas, padang pasir yang luas ini benar-benar telah berubah menjadi padang rumput yang tak berujung. Sementara itu, kekuatan kehidupan yang kaya menyebar. Tolong pinjamkan aku semua kekuatanmu sekali lagi. Lindong menundukkan kepalanya sebelum dia melihat dataran rumput yang tak berujung dan diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dataran rumput menjadi tandus sekali lagi. Setelah itu, aliran energi yang menakutkan mulai menyatu dengan energi mengerikan yang Lindung dapatkan sebelumnya. Gemuruh, tanah di bawah tempat Lindung berdiri mulai runtuh pada saat ini. Cairan berkilauan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah tanah sebelum mereka dengan cepat naik ke atas. Cairan ini dibuat setelah energi diaglomerasi dan dikompresi hingga batasnya. Bahkan, mereka sangat perkasa dan kuat sehingga mereka bahkan akan diam-diam menakuti ahli tahap reinkarnasi puncak. Guyuran Cairan mulai naik dengan kecepatan yang semakin cepat. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi pilar air hijau setinggi seratus ribu kaki yang melesat keluar dari tanah. Sementara itu, Lindong berdiri di bagian atas pilar air ini. Lindong memiliki ekspresi serius di wajahnya. Sementara itu, lengannya mulai mencair. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya sebelum sebuah busur besar perlahan terbentuk di tangannya. Namun, kali ini, busur besar itu terlihat tua dan kasar. Bahkan, tidak ada cahaya yang mengalir di permukaannya. Meskipun demikian masih mungkin untuk mendeteksi fluktuasi yang sangat menakutkan yang terpancar darinya lindung menggunakan tangannya yang dilikuidasi untuk secara perlahan menarik tali busur setelah itu pekikan yang jelas dan tajam bergema di seluruh dunia kemudian pilar air energi setinggi 100.000 kaki itu nampak seperti naga air sebelum akhirnya berubah menjadi panah hijau Zamrud dan duduk di tali busur selanjutnya Tiga simbol ancestral bangkit dari telapak tangan Lindong. Mereka saling berpelukan sebelum mereka terbang ke panahnya. Warna panah segera menjadi yang cemerlang dan mempesona. Berdengung. Setelah itu, cahaya ilahi dipancarkan dari antara alis Lindong. Segera, energi mental dalam istana ilahinya juga menyembur keluar sebelum mereka masuk ke panah. Mengaung. Kemudian. Beberapa ratus ribu tato cahaya naga ungu emas mendesis keluar sebelum mereka mengebor panah. Cahaya putih hangat juga melesat sebelum mereka berubah menjadi simbol kuno. Setelah itu, batu leluhur mengguncang sebelum gelombang energi hangat dan murni menyembur ke panah. The Great Desolate Tablet dan Mysterious Divine Palace mengikuti dari belakang. Segera setelah itu, gelombang demi gelombang energi mulai mengalir ke panah. Retak. Ruang di sekitar lindung mulai pecah terus-menerus. Segera setelah itu, tangannya, yang memegang busur, mulai meletus terus-menerus. Jika bukan karena fakta bahwa kedua tangannya telah berubah menjadi tangan simbol ancestral, kemungkinan bahwa mereka akan dihancurkan secara paksa oleh energi menakutkan itu. Panah ini pada dasarnya berisi setiap kekuatan yang bisa dipanggil Lindong. Bahkan, Bahkan sudut mata Ancient Masters berkedut ketika mereka mendeteksi fluktuasi ini Tidak jauh dari Lindong, Ling Qingzu sedang duduk di udara Sementara itu, tidak ada fluktuasi Yuan Power di sekitar tubuhnya Sebaliknya, hanya para ahli utama di tingkat Lindong Samar-samar bisa mendeteksi bahwa dalam menanggapi penyelidikan dan panggilan dalam hatinya Kekuatan misterius perlahan-lahan turun ke dunia ini Berdengung Ling Qingzu perlahan mengangkat tangan gioknya sebelum dia mengepalkannya dengan lembut. Segera, ruang di depannya retak di depan pedang hijau tajam panjang seribu kaki perlahan terwujud. Mengalir di permukaan pedang panjang ini adalah kekuatan yang berasal dari zenith yang misterius, yang membuat seseorang kagum dan ketakutan. Pada saat yang sama, Life death Master, Flame Master dan yang lainnya juga melepaskan kekuatan penuh mereka. Seketika, banyak kekuatan menakutkan berkumpul di langit. Bahkan, kemungkinan tidak ada seorang pun yang berani mengklaim bahwa ia dapat memblokir serangan ini. Ini adalah serangan yang terdiri dari serangan paling kuat dari setiap ahli top di dunia. Meskipun tidak ada lagi seorang lelaki legendaris seperti simbol leluhur, yang dapat memikul bebannya sendiri. Paling tidak, ketika semua orang di dunia menyatukan hati mereka dan menyatukan kekuatan mereka, Kekuatan yang mereka lepaskan adalah sesuatu yang bisa tidak bisa diremehkan. Bang-bang, sementara itu, Avatar Iblis Kaisar sepertinya telah mendeteksi serangan menakutkan yang terbentuk di dunia ini. Segera, ia mulai berjuang dengan kecepatan yang semakin intens. Naga besar seperti tanaman merambat es, yang terjalin dan mengikatnya, dengan cepat hancur. King Huan-Huan mengepalkan gigi peraknya dengan erat. Sementara itu, Cahaya sebening kristal terus-menerus mengalir di dalam matanya yang cantik saat dia mendorong dirinya ke batas kemampuannya. Lagi pula, dia tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan Iblis Kaisar Avatar membebaskan diri saat ini. Namun, jelas bahwa Avatar Kaisar Iblis lebih kuat dari Ying Huan Huan. Karena itu, meskipun dia memberikan semua yang dia miliki, dengan berlalunya waktu, dia mulai merasa semakin tidak berdaya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. King Huan-Huan menatap avatar kaisar iblis, yang berjuang begitu keras sehingga ruang di sekitarnya hancur. Sementara itu, suaranya dipenuhi dengan tekad yang tidak perlu dipertanyakan lagi dan dingin yang sedingin es. Setelah itu, dia dengan lembut menggigit ujung lidahnya, sebelum aliran darah esensi merah cerah menyembur keluar. Mereka berlama-lama di tengah-tengah aura dingin sebelum mereka langsung berubah menjadi naga es merah darah besar. Akhirnya, naga es itu terjalin di sekitar kaki avatar iblis dan mengikatnya dengan kuat. Setelah melakukan serangan ini, wajah Ying Huan-Huan menjadi semakin pucat. Jelas, serangan ini memakan korban. Untungnya, serangannya yang diluncurkan untuk menunda dia telah mencapai tujuan kritisnya. Ini karena pada saat avatar iblis menghancurkan naga es merah darah, serangan yang tak terhitung jumlahnya di langit sudah dipersiapkan dengan baik dan siap untuk dilepaskan. King Huan-Huan menatap para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang berdiri di langit di belakangnya. Pada saat ini, mereka semua memiliki ekspresi bersemangat dan gila di wajah mereka. Meskipun mereka tahu bahwa mereka berada pada saat yang paling genting, pada saat-saat seperti ini, Dapat mengandalkan kekuatan seseorang untuk melindungi hal-hal yang diperhatikan. Akan memperkuat kehendak seseorang dan menyelesaikannya sebagai gantinya. Kali ini, guru sudah tidak ada lagi. Mari kita lindungi dunia sendiri. Petik 2. King Huan-Huan berdiri dari lotus esnya. Sebelum dia memiringkan kepalanya dengan lembut. Setelah itu, dia menggunakan kristal seperti mata yang cantik untuk melihat sosok kurus yang berdiri tepat di depan. Setelah itu, sebuah emosi, yang belum pernah muncul di hatinya sebelumnya, naik dalam hatinya. Di masa lalu, melindungi dunia hanyalah tugas yang harus aku selesaikan. Namun, saat ini, ada seseorang di dunia ini yang ingin aku lindungi dari lubuk hatiku. Karena itu, aku tidak bisa membiarkan dunia ini dihancurkan di tanganmu. Bibirnya yang sedingin es dengan lembut terangkat menjadi lengkungan yang sangat samar. Setelah itu, Ying Huan-Huan mengangkat tangannya, sebelum kristal dengan cepat berkumpul di ujung jarinya. Kemudian, ia membengkak dengan cepat sebelum berubah menjadi lotus es raksasa dalam waktu singkat. Sementara itu, ada jejak samar darah melayang di dalam lotus es. Selain itu, suara detak jantung yang aneh sebenarnya dipancarkan dari dalam. Pergi, suara lembut dikeluarkan dari bibir Ying Huan-Huan. Lotus Es memimpin dan bergegas maju. Bang, dunia tampaknya mulai runtuh setelah suaranya terdengar di belakangnya. Serangan habis-habisan yang tak terhitung jumlahnya melesat di langit seperti meteorit. Bersama-sama dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, mereka melesat melintasi langit sebelum menabrak Avatar Kaisar Iblis dari segala arah. Pada saat ini, Ling Kingsu dengan lembut menekankan jarinya ke udara kosong. Segera, pedang besarnya yang dibentuk oleh zenit yang misterius, melesat ke depan sebelum langsung menuju avatar kaisar iblis dengan kecepatan seperti kilat. Mengaung, Little Flame melepaskan gemuruh-gemuruh bumi yang marah. Kemudian, tinju ungu emas, yang tampak seperti harimau menakutkan yang bisa melahap langit, menyerbu ke depan. Setelah itu, bulan sabit besar seratus kaki melesat keluar dari tangan Little Marten. Life death Master Flame Master dan yang lainnya juga merilis teriakan ledakan. Serangan mereka, yang telah diseduh sampai batasnya, merobek langit sebelum mereka bergerak maju dengan cara yang megah dan perkasa. Biaya, di langit, suara kuno yang tampaknya terdengar di dalam formasi alam semesta kuno. Setelah itu, formasi kuno berputar dengan keras, di depan tangan besar, tampak kuno, yang hampir menutupi seluruh padang pasir. Memanjang dari dalam Kemudian Itu hancur melalui kekosongan sebelum itu tanpa ampun menghantam avatar kaisar iblis Berdengung Ketika dia mendengar battle kris yang bergema di langit Jantung Lindong Yang berdebar kencang pada awalnya Mulai tenang Kemudian Dia menatap avatar kaisar iblis dengan sungguh-sungguh Yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif Akhirnya Perlahan-lahan dia melepaskan tali busur yang tergambar erat di tangannya. Bang, sama seperti kerikil yang jatuh ke genangan air, riak melingkar segera menyebar. Tangan cair lindung tiba-tiba meledak, sebelum panah kuno itu bergetar dan terbang ke depan. Itu tidak memiliki kecepatan yang menakutkan juga tidak mengandung kekuatan yang menakutkan. Bahkan, jalur penerbangannya yang bergetar menyebabkan seseorang mempertanyakan apakah ia dapat mencapai targetnya. Namun, di antara semua serangan habis-habisan yang menakutkan di langit, panah yang tampak biasa ini sebenarnya adalah yang paling menarik perhatian. Dimanapun panah itu lewat, semua serangan lainnya akan diam-diam bergerak ke samping untuk membuka jalan yang akan memungkinkannya untuk langsung menuju avatar kaisar iblis. Swash, panah itu akhirnya menyusul lotus es yang berada tepat di depan. Setelah itu, sebuah pedang bersiul dari belakang. Sebelum pedang hijau tajam sepanjang seribu kaki muncul di samping mereka. Akhirnya, disertai dengan serangan menakutkan di belakang mereka. Mereka menghujani tubuh besar Kaisar Iblis Avatar. Warna langit berubah saat ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1298, letak antara pesawat. Serangan menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit seperti meteorit. Akhirnya. Mereka mendarat di avatar iblis kaisar yang sangat besar. Pada saat itu, seakan seluruh dunia telah runtuh. Bumbung, riak-riak energi yang menakutkan dengan cepat menyebar keluar secara melingkar. Daerah dalam 100 mil langsung hancur pada saat ini. Sementara gelombang pasir di bawah menjulang lebih dari 100 ribu kaki ketika mereka bangkit dan jatuh. Posisi seluruh gurun wilayah Suan Barat telah digeser dengan paksa. Tentara aliansi juga berubah menjadi negara yang sangat menyedihkan. Banyak ahli yang dikirim terbang, dan formasi pertempuran asli telah sepenuhnya menghilang. Namun, semua orang mengabaikan ini, tidak mungkin lagi menggunakan angka untuk menggantikan kekuatan pada sesuatu yang sekuat avatar Iblis Kaisar. King Huan-Huan, Lin Dong dan yang lainnya di langit juga telah didorong mundur ribuan kaki oleh riak energi yang tak tertandingi liar dan keras. Beberapa ahli puncak reinkarnasi puncak tanpa sadar meludahkan seteguk darah. Adegan ini memang agak spektakuler. Namun, mereka semua tidak peduli dengan masalah seperti itu pada saat ini. Mata mereka terfokus dengan penuh perhatian di tengah padang pasir. Energi liar dan keras di sana telah menyebabkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Dan tidak ada yang bisa dengan jelas melihat situasi di dalamnya. Distorsi berlangsung selama belasan menit. Sebelum pasir kuning yang menembus langit berangsur-angsur menghilang. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya juga melonjak saat ini. Ruang berangsur-angsur pulih. Dan sosok iblis besar dan tampaknya tak berujung perlahan muncul. Sebelum tumbuh semakin jelas. The Devil Emperor Avatar berdiri di antara langit dan bumi. Itu seperti perusak dari pesawat lain. Bagaimana tidak apa-apa. Seruan terkejut yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus di langit ketika mereka jelas melihatnya. Para ahli dalam pasukan aliansi ketakutan ketika mereka melihat Avatar Kaisar Iblis yang sama sekali tidak terluka. Bahkan wajah mereka telah berubah pucat. Serangan terkuat yang menggabungkan kekuatan semua orang di sini sebenarnya tidak dapat merusak Avatar Kaisar Iblis. Bagaimana ini mungkin? Seru Little Flame berseru. Meskipun Avatar Kaisar Iblis menakutkan. Seharusnya tidak mungkin untuk mengabaikan serangan mereka. Lindung menyipitkan matanya dan menatap avatar kaisar iblis dengan penuh perhatian. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Serangan-serangan itu memang diserap secara paksa olehnya. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka tidak melakukan kerusakan padanya. Petik 2. Retak. Suara retak samar muncul setelah suara Lindung terdengar. Setelah itu... Semua orang melihat celah kecil muncul di tubuh raksasa kaisar iblis avatar. Retak-retak, efek berantai tampaknya telah diciptakan saat celah ini muncul. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di avatar kaisar iblis dan akhirnya menutupi hampir setengah dari tubuhnya. Cah, mengamuk sinar kehancuran ditembakkan dari celah-celah ini. Semua orang bisa merasakan energi menakutkan berkumpul di dalam tubuh avatar kaisar iblis. Namun... Energi seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Iblis Kaisar Avatar. Apakah kita menang? Para pakar tentara aliansi yang tak terhitung jumlahnya tertegun saat mereka menyaksikan adegan ini. Mata mereka masih tampak sedikit linglung. Mereka seharusnya menang dalam situasi ini. Bukan. The Devil Emperor Avatar saat ini hanya seperti bom. Dan tidak lagi bisa menyerang. Lindung sedikit mengernyit saat menyaksikan adegan ini. Avatar Kaisar Iblis ini tampaknya telah dengan sengaja menyerap semua serangan mereka ke dalam tubuhnya. Namun dengan melakukan ini, energi di dalam tubuhnya telah melonjak ke tingkat yang menakutkan. Bahkan Raja Kursi Surga tidak lagi bisa mengendalikannya. Tindakan seperti itu jelas-jelas bunuh diri. Namun, apakah Raja Kursi Surga benar-benar bodoh? Apakah dia bermaksud untuk membawa kita bersamanya? Ling Qingzu tiba di samping Lindong dan berkata dengan lembut. Begitu energi pada tingkat itu meledak, kemungkinan setengah dari wilayah Suan Barat akan musnah. Praktis tidak ada dari mereka yang hadir yang dapat bertahan hidup. Mata Lindong menyala setelah mendengar ini, dan hatinya menjadi agak suram. Jika ini benar-benar terjadi, mereka akan benar-benar menderita kematian dan kerugian yang serius. Lindong, kamu dan aku harus menyiapkan kekuatan tata ruang kami. Master tata ruang melihat dan berkata dengan suara yang dalam, "Dia juga jelas memikirkan kemungkinan ini. Sudah tidak ada waktu bagi semua orang untuk melarikan diri. Hanya mereka berdua yang bisa melindungi beberapa orang saat melarikan diri. Namun demikian, ini juga cukup terbatas. Lagi pula, bahkan jika mereka berdua bekerja sama, tidak mungkin untuk secara instan memindahkan begitu banyak orang keluar dari wilayah Swan Barat." Dengan demikian. Masih akan ada kerugian besar. Mereka hanya tidak memiliki opsi lain pada saat ini. Lindung mengangguk saat dia mendesah pelan di dalam hatinya, yang bisa dia lakukan adalah mencoba yang terbaik. King huan Hu'an berdiri di depan mata, seperti kristal cantiknya menatap celah yang menutupi iblis kaisar. Avatar yang tampak seolah itu adalah bom yang paling menakutkan, seperti bulan sabitnya, seperti alis yang berkerut samar. Perasaan tidak nyaman muncul di hatinya. Heaven Seed King, apakah ini kartu terus terakhir kamu? Aku telah menyatakan sebelumnya bahwa aku akan menyingkirkan kamu semua dari dunia ini. Dan membiarkan perdamaian kembali. Itu akan bermanfaat terlepas dari harga yang harus kita bayar. Petik 2, dalam kondisi ini, kamu akhirnya kalah. Haha, <tawa>, tawa yang dalam sekali lagi dipancarkan dari dalam avatar Kaisar Iblis setelah suara Ying Huan-Huan terdengar. Tawa itu muncul sedikit gila. Sementara itu juga berisi beberapa antisipasi yang ditunggu-tunggu fanatik. Cahaya berkelip di antara alis avatar iblis saat sosok raja kursi surga perlahan muncul. Setengah dari tubuhnya telah menjangkau. Dia dalam kekacauan ketika dia melihat kelompok Ying Huan Huan. Tapi senyum di wajahnya agak aneh. Ice Master, apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu telah menang? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku khawatir bahwa saat ini kamu akan menghancurkan diri sendiri jika kamu bergerak sedikit pun. Ying Huan Huan menyatakan dengan suara acuh tak acuh, "Haha, itu benar. Memang tidak banyak yang bisa kulakukan sekarang." Raja Kursi Surga tertawa karena leluhur simbol menyegel celah di antara pesawat saat itu. "Kami, Yimo, yang tersisa di pesawat ini, telah terperangkap di sini seperti tahanan sejak awal." Aku tahu bahwa kami pada akhirnya akan kehilangan jika ini berlanjut untuk waktu yang lama. Bagaimanapun juga tempat ini adalah wilayah rumahmu. Petik dua. Karena itu, hanya ada satu cara untuk membalikkan situasi seperti itu. Murid-murid Ying Huan-Huan, Lin Dong dan yang lainnya menyusut sedikit. Karena kegelisahan di hati mereka tumbuh lebih besar. Itu adalah... Ekspresi di wajah Raja Kursi Surga telah menjadi sangat panas dan bersemangat saat dia mengangkat kepalanya. Matanya itu tampaknya telah menembus langit, menghancurkan segel di antara pesawat, dan biarkan sukuku untuk benar-benar memasuki dunia ini. Segel itu dibuat dari tuan yang menyalakan reinkarnasinya. "Lupakan kamu, bahkan Kaisar Imo tidak bisa menghancurkannya. Kamu pasti melamun jika kamu benar-benar berencana untuk melanggarnya." Sang guru hidup mau tertawa dingin. Kamu benar, tidak mungkin bagi kita sendirian untuk melonggarkan segel di antara pesawat. Karena itu, aku perlu meminjam kekuatanmu. Raja kursi surga mendecahkan lidahnya dan tertawa aneh. Dia menunjuk ke celah yang menutupi Iblis Kaisar Avatar. Kekuatan destruktif di dalamnya menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Saat ini... Avatar Kaisar Iblis ini tidak hanya mengumpulkan semua kekuatan kita dari penjara Iblis, tetapi juga semua milikmu sendiri. Aku yakin ini sudah cukup. Tawa Raja Kursi Surga tiba-tiba menjadi keras dan gila. Haha, <tuh> aku harus berterima kasih kepada kalian semua untuk ini. Jika itu bukan untuk kalian semua, tidak akan ada cara bagi kita untuk melaksanakan rencana ini. Petik 2. Ekspresi individu yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat pada saat ini. Mereka akhirnya mengerti bahwa Raja Kursi Surga tidak berencana untuk bertarung dengan mereka sejak awal. Kelompok Heaven Seat King telah siap untuk mati dalam upaya untuk meminjam kekuatan mereka dan merusak segel di antara pesawat. Setelah segelnya rusak, Imo akan benar-benar dapat menyerang. Pada saat itu, Perang Dunia Kuno akan sekali lagi turun ke tanah ini. Saat itu. Mereka memiliki leluhur simbol untuk membalikkan keadaan. Sekarang, tanpa lambang simbol, tidak mungkin bagi mereka untuk melindungi dunia ini dari invasi imo. Bahkan dengan ketabahan mental lindung dan master kuno, hanya memikirkan adegan ini menyebabkan kengerian melintas di mata mereka. Mari kita amati pemandangan paling spektakuler dalam ribuan tahun. The Heaven Seed King tertawa liar. Semua orang bisa melihat bahwa cahaya pada tubuh besar dari avatar iblis menjadi semakin ganas. Sudah jelas bahwa bahkan avatar iblis tidak bisa lagi menahan kekuatan ini. Tangan Ying Huan-Huan tiba-tiba mengepal rat ketika dia melihat ini. Saat dingin yang menakutkan menyebar dari dalam tubuhnya. Segera setelah itu, dia melesat ke depan. Kemerahan melonjak ke dalam matanya yang seperti kristal ketika kabut berdarah tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan memenuhi area itu. Dunia es hebat, kedinginan di dalam kabut berdarah dengan cepat melonjak keluar. Akhirnya, itu melilit avatar iblis. Seseorang bisa mendengar suara pecah seperti penjara es berwarna merah darah yang berukuran ratusan ribu kaki terbentuk entah dari mana. Benar-benar menelan avatar iblis dalam prosesnya. Banyak simbol kuno muncul ketika penjara itu dibentuk. Ini mengaktifkan kekuatan penyegelan ke batas Selama mereka menjebak avatar iblis ini. Kekuatan penghancur ini paling banyak akan mengarah pada penghancuran seluruh wilayah Suan Barat. Skenario ini berkali-kali lebih baik daripada merusak segel di antara pesawat. Haha, apakah kamu masih berencana untuk menghentikanku pada saat seperti itu? Ice Master, kamu terlalu naif. Petik dua. namun, Raja Kursi Surga mengeluarkan tawa liar sebagai tanggapan atas perlawanan terakhir Ying Huan Huan ini. Selanjutnya. Penjara es bergetar, Tinju iblis yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan, menghancurkannya menjadi serpihan es yang memenuhi seluruh langit. Ur, wajah cantik King Huan Huan menjadi pucat, seteguk darah keluar, dan sosoknya yang halus mengambil alih selusin langkah ke belakang. Sosok lembutnya sekarang tampak sangat lemah. Haha, The Heaven Seat King tertawa keras. Setelah itu, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Semua orang bisa merasakan penghancuran seperti kekuatan yang menyembur keluar, saat retakan pada avatar iblis menjadi semakin jelas. Pada akhirnya, itu benar-benar meledak di depan sepasang mata ngeri yang tak terhitung jumlahnya. Bang, adegan ini seolah-olah 10.000 matahari terik bersinar pada saat yang sama. Cahaya yang kuat melanda seluruh wilayah Suan Barat. Bahkan tiga wilayah Suan besar lainnya bisa melihat cahaya terbit dari wilayah Suan Barat. Swash, namun anehnya, kekuatan destruktif ini tidak habis di wilayah Swan Barat. Sebaliknya, itu berubah menjadi pilar cahaya besar yang sepertinya merentang ke Cakrawala. Itu berlari melalui awan, menembus langit saat menuju langsung ke segel yang jauh di antara pesawat. Haha, itu benar, aku lupa memberitahu kamu sesuatu. Keagungannya telah lolos dari segel simbol leluhur. Begitu meterai di antara pesawat-pesawat rusak, keagungannya akan turun ke dunia ini. Petik 2. Ketika waktu itu tiba, semua kehidupan di dunia ini akan menjadi budak sukuku. Hahaha. <laughs> Pilar cahaya kehancuran menembus langit sementara tawa gila terakhir dari Raja Kursi Surga bergemuruh melintasi empat wilayah Suan, Chaotic Dimensi, dan Demon Regen. Banyak orang mengangkat kepala mereka dengan bingung. Mereka menyaksikan pilar cahaya kehancuran melesat semakin jauh, sementara keputusasaan menyebar di hati mereka. Apakah mantan Kaisar Imo akan muncul lagi? Masih ada leluhur simbol yang cocok dengannya selama era kuno itu. Tapi sekarang, mereka tidak lagi memiliki lambang simbol. Bagaimana mungkin dunia bisa bertahan dari keberadaan yang menakutkan ini? Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.